Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini channel youtube Alan Askolani Youtuber dari desa untuk Indonesia Akan berbagi informasi tentang visi dan misi kepala desa Konten ini diharapkan menjadi pedoman Calon kepala desa dalam menyusun visi dan misi Janji politik yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana desa Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebelum kita lanjut Bagi sobat desa yang baru bergabung di channel ini Jika tombol subscribe-nya masih merah Klik tombol subscribe-nya Kasih jempol Dan share video ini kepada sobat desa yang lain Jika masih ada pertanyaan Tulisnya di kolom komentar Check it out Menteri desa Meminta untuk menyusun visi dan misi calon kepala desa harus mengacu pada tujuan SDGs desa, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta calon kepala desa agar mengacu pada Sustainable Development Goal desa saat menyusun visi dan misi. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membahas persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Ini pas banget dengan momentum yang digelar hari ini terkait dengan Pilkades. Kami berharap, kata Gus Menteri, ke depan seluruh konten, arah kebijakan, pembangunan, visi dan misi kepala desa itu bertumpu atau merujuk pada SDGs desa atau tujuan berkelanjutan desa kata Gus Halim menurut Gus Menteri saat ini kepala desa tidak perlu bingung merumuskan arah pembangunan desa karena semuanya sudah tertuang dalam SDGs desa kepala desa hanya perlu menentukan poin mana saja yang akan dijadikan prioritas Gus Menteri kembali menegaskan setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan pilkades. Yang pertama, semua kandidat harus mempelajari kondisi objektif desa, masalah desa, potensi desa, dan rekomendasi pembangunan di desa, termasuk prioritas SDGs desa. Nah, selanjutnya calon kepala desa dapat menggunakan prioritas SDGs desa sebagai substansi visi dan misi pembangunan desa dengan sehingga warga desa bisa mencermati lebih tajam dan utuh terhadap visi dan misi tersebut catatan Gus Menteri yang ketiga adalah jalan kepala desa yang terpilih dapat dipastikan mampu menyelesaikan RPJMD Des dalam waktu tiga bulan setelah penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menghindarkan PC dan misi dan rpjmdes dari sekedar replikasi dokumen lain atau copy paste sebagai penutup dari video ini tujuan pembangunan desa itu sama untuk mencapai 18 tujuan SDGs desa atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pembeda itu kreativitas dan kemampuan kepala desa atau calon kepala desa yang menjadi penentunya selamat melaksanakan pemilihan kepala desa warahmatullahi wabarakatuh